baik para sobat semua, di sini saya sudah membuat malam kemiringan. Ini kemiringannya sobat, kemiringan anak tangga dan ini tiangnya. Di sini saya mengemal ini dan menggunakan triplek ya sobat semua. Jadi cara saya sangat sederhana sekali. Mungkin di video saya sebelumnya ada cara detailnya dalam proses pengemalannya Untuk bagian sini, tiang ini saya emal dengan menggunakan Mr. Waterpass sobat semua ya Dan setelah tegak lurus saya tarik benang dari ujung anak tangga paling bawah sampai ujung anak tangga paling atas jadi ketemu sudutnya seperti ini dan saya yakin ini tidak akan meleset pasti pas -tipas ukurannya sobat semua dan saya buat emalan kemiringan seperti ini sobat menggunakan plat jadi cara ini sangat sederhana dan akurat, sobat semua. Bisa dilihat. Kita langsung aja bikin malannya di sini. Saya sudah menggunakan malan benang seperti ini, jadi sobat semua. Ini tiang, sobat ya. Tiang ini kita mal dulu yang sebelah sini ini tiang pegawai terpas dan ini kemiringannya sobat kemiringan anak tangga nah sana jadi ini anak tangganya ya sobat ya yang ini posisinya ini sobat semua 23. Jadi kita ke ukuran detailnya, ukuran aslinya. Ya, selanjutnya kita tarik semester 12-nya. Ya, jadi teman-teman sudah saya buat malannya pakai benang ini untuk tinggi tiangnya seperti ini ini malannya sobat semua dan ini kemiringan tangganya sobat kita langsung potong aja tiangnya ini Jangan lupa ya sobat semua, yang bagian bawah kita kita emalnya di luar benang dan ini ukuran 23-nya teman-teman. Ini untuk yang sebelah sini saya ini hanya sekedar garis ini hollow ini teman-teman ya yang saya tek di ini saya bagi di tanah agar tidak bergerak. Ini dari sini ke ujung sini meter 12 dan ini hanya sebagai patokan untuk tiangnya sobat. Nah, jadi kita udah potong dari sini bagian bawah sini sini 28 nah, jadi bentuknya seperti ini mungkin sobat semua sudah bisa memahaminya ini sangat mudah proses ini sobat ini udah saya potong kemiringannya seperti ini seperti ini sobat semua Udah mulai terlihat, tapi ini kita akan naikkan karena ini garis ini adalah ujung sudut tangga ya sobat semua ya. Jadi kita harus naikkan sedikit 4 cm atau 5 cm ya sobat. Ya jadi Seperti ini Kira-kira proses pembuatannya Teman-teman Sengaja Ini saya ambil ukuran Railing tangga untuk anak tangga Yang paling kecil ya sobat semua Agar Lebih mudah dipahami Ya ini Tinggi Anak tangga yang paling Atas Ini anak tangga yang kedua kira-kira Seperti ini sobat Ini untuk anak tangga Yang paling bawah Baiklah para sobat semua Semoga video ini dapat dipahami dan bermanfaat untuk para sobat semua Dalam proses pembuatan railing tangga atau pegangan tangga Dan jangan lupa untuk para sobat semua yang belum subscribe channel ini silahkan like dan subscribe